Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih teman-teman ya dengan warna grafika semoga teman-teman gak bosen ya uh, menonton video-video dari warna grafika saya doakan semoga teman-teman juga semuanya sehat selalu makin cakep makin ganteng makin keren makin kaya makin banyak rezekinya makin banyak duitnya amin teman-teman uh, setelah uh, saya membuat video tutorial membuat alat penukuk akrilik yang murah meriah eh, tanpa harus membeli sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman eh, cara membuat eh, dudukan atau tempat brosur ya standing brosur yang terbuat dari akrilik nah, kali ini saya akan membuat eh, ukurannya sesuai permintaan dari customer yaitu A3 29,7 kali e, 42 ya A3 ya teman-teman e, Tapi saya akan membuatnya 30 kali 42 Nah nanti kakinya itu 5 cm 5 cm Nah e, jadi bahan yang dibutuhkan adalah akrilik di sini saya punya lembaran akrilik teman-teman ya Ini Langkah pertama adalah kita harus mengukurnya terlebih dahulu Dan memotongnya sesuai permintaan, teman-teman Jadi, saya akan memotongnya ukuran eh, 70 x 42 Ya, teman-teman ya Nah, saya akan memotong akrilik dengan menggunakan gerinda teman-teman ya Tapi kalau teman-teman nggak punya gerinda boleh beli pemotong akriliknya di toko material harganya murah hanya Rp25.000 atau Rp27.000 gitu ya teman-teman ya nah saya karena ada gerinda jadi saya pakai gerinda aja ya teman-teman sekarang saya ukur dulu baik teman-teman saya akan mulai mengukur dulu akriliknya ya teman-teman Sebenarnya ini sudah ada garis-garisnya. Jadi agar e, tidak miring, ukurannya teman-teman jadi ngikutin garis ya. kita ya. sana. Ganjil bagian bawahnya ya teman-teman Agar Mata gila tidak menyentuh Rantai rapih ya teman-teman ya selanjutnya kita akan ke proses pembuatan tempat brosurnya ya teman-teman ya nah teman-teman sebelum kita ke proses penekukannya kita akan membuat garis dulu untuk uh, Batas tekukannya ya teman-teman ya Tapi ini saya bersihkan dulu ya Jadi debu bekas motongnya Baik Saya akan membuat ukurannya teman-teman kita garis, kita akan kupas ya teman-teman bagian dalam ini karena kita akan tekuk ke dalam sini Jadi kita kupas lebih dulu karena nanti susah kalau sudah ditekuk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 Nah. Sudah selesai terkupas semua.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 lalu dilap aja teman-teman gitu -teman. ya nah apabila ada yang lengket-lengket kasih lagi setelah kita kupas uh, akriliknya sekarang kita lanjut proses Penekukan Nah untuk penekukannya kita Memakai alat tekuk yang Kita buat tadi ya teman-teman ya Ini yang kita buat sendiri Sederhana Murah meriah ya teman-teman ya Nah Sekarang Kita colokin listrik ya ya sudah menyala nih teman teman kita tunggu sampai panas Enggak lama panasnya teman teman beberapa detik saja ini teman teman jangan khawatir kesetrum ya karena ini arusnya arus DC ya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 Ya, teman-teman. Ya, nah, ini kecil-kecil sekali, ya. Kalau pakai AC, dia di test pen ini terang sekali, teman-teman. Ya, ini harusnya uh, kecil, ya. kita tes apakah sudah cukup panasnya untuk menekuk ya, teman-teman. Saya pakai ini dulu. Ya, sudah cukup ya. Jadi, sekitar... 15 detikan lah Untuk Akrilik ketebalan 3 mm ya teman-teman ya Oke okay. Kita tekuk kakinya dulu ya teman-teman ya Nah garisnya kita samakan Seperti itu 15 detik ya teman-teman ya Kita teguk tengahnya Nah sore salah salah tekuk teman-teman tekuknya harusnya sini kalau pengen lemes lagi tinggal giniin lagi aja teman-teman ya. biar dia lagi lalu selanjutnya kita tekuk lagi kaki yang satunya lagi kita samakan ya Nah, okay. ini sudah. Oke okay, sudah siap satu teman-teman Proses selanjutnya adalah Ini menumpulkan sudut yang ini teman-teman Yang tajam ya teman-teman Saya nggak berbahaya Dengan menggunakan gerinda Ini kalau teman-teman nggak punya gerinda boleh pakai amplas ya Selanjutnya kita kupas ini ya, teman-teman ya. Pelapis akriliknya kita ingin lihat bagaimana hasilnya. Saya akan mengkilatkan ini, bagian tepi yang bekas potongnya, hanya dengan mengerik ya teman-teman ya. Kita kerok dengan kakut saja. Teman-teman, nah, ini sudah selesai ya. Pembuatan eh, tempat brosur dari akriliknya ini ukurannya A3, teman-teman. Ini ya, jadi untuk yang besar saja mudah, apalagi buat yang lebih kecil tentunya lebih mudah lagi. Nah, saya rasa. Teman-teman pun boleh Kalau misalnya mau mencoba Ataupun mau menjadikan Ide bisnis ya Untuk membuat uh, Tempat Brosur dari akrilik ya Biasanya banyak Dijual itu Hanya ukuran uh, A3 Terusnya A2 sama A4 Tapi kalau yang untuk Eh sorry Yang banyak di pasaran itu ukuran A5 Ya Uh, terus, A6 sama A4 ya. Nah, kalau ini A3 ya, teman-teman. Ya, semoga uh, video dari warna grafik ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan silahkan dipraktekkan karena